Klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dan pasien spesial vitamin dari Lesti dan Rifti Bilar Baiklah para sahabat menemani santai pagi kalian saat ini bang kalian akan menyuguhkan kabar bahagia dari Lestlar Tiga pertama persaudaraan ya tentunya kita merasa bahagia banget nih melihat judukan vitamin semalam Dari Abang Fatih yang lagi digendong oleh Bang Hussein Masya Allah Begitu antengnya Abang El ketika digendong oleh Bang Hussein Saya selalu untuk mereka dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran amin di postingan ini pun kita salvo dengan kalimat komentar persahabatnya salah satunya dari akun Instagram Ashila Nurhumayra. Bang Husen selalu ada dalam keadaan susah maupun senang. Terus teman yang gak pernah pansos, jarang bikin IGs walaupun sering ketemu. Masya Allah banget ya Bang Husen. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu support idola kesayangan kita tanpa tapi, Amin. Kemudian juga persahabat ya, ada tanggapan lain. Dari akun yuri.naughti mengatakan, Masya Allah, Om Husen teman yang sebenarnya selalu ada untuk Papa Bi yang lain sibuk setelah pansos Maaf kesel katanya tuh ya. Saking keselnya warga Konoha, Masya Allah banget ya. Pokoknya hanya doa terbaik saja untuk idola kesayangan kita dan orang-orang terdekat yang selalu mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat yang vitamin sebelumnya pun kita dapatkan postingan dari Abang L, Papa B, Bunda Lesti yang foto bareng dengan Kak Vidi Baik. Masya Allah banget ya. Kita merasa bahagia dengan postingan ini karena melihat senyumnya dari Leslar. Membuat kita pun persahabatnya tetap tersenyum melihat mereka yang sangat bahagia sekali. Semoga keluarga rumah tangga Rukun, dan semoga keluarga Lesti dan Bilar menjadi keluarga yang sakinah mawadah, warah, nah. amin. Berikutnya juga perselamatnya kita mendapatkan informasi. Ada sebuah percakapan pesan yang diunggah oleh akun Kak Rasa Anas 24lar. Ada sebuah pertanyaan perselamatnya, ini mengenai postingan foto Lestlar bersama Kak di Baik. Apa ini di Bandung kak? Apa Leslar ada di Bandung? Ada jawaban Iya, lagi sungkan sama ayah Pidi Tadi pada asar Masya Allah makasih banyak kak infonya Semoga ada kebaikan dan ada kerjasama sama Pidi Mau film atau lagu Amin ya Allah yang Rupal Alamin Masya Allah banget Kita doakan apapun itu kita support Kita doakan untuk Leslar mudah-mudahan lancar mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan amin kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya ada unggahan igs dari lesti alfati ini mengenai seorang fidi baik ini Masya Allah banget nih ya persahabat ternyata fidi baik adalah seorang penulis novel yang sangat hebat perhatikan ada sebuah artikel fidi baik lahir tanggal 8 Agustus 1972 adalah seniman multi-talenta asal Indonesia. Dia adalah penulis novel dan buku, dosen, ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam. Yang dicirikan tahun 1995, Pidi Baik semakin dikenal para pecinta karya sastra khususnya bergenre humor melalui film Kota Senja. Serta novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, terbit tahun 2014. Dilan bagian kedua, dia adalah Dilanku tahun 1991, terbit tahun 2015, dan Milea. Selain ketiga, karya di atas. Pidi Baik juga memiliki karya-karya lainnya. Masya Allah banget persahabat. Ternyata Pidi Baik adalah seorang penulis novel yang sangat hebat. Mudah-mudahan Leslar, terkhusus Rizky Bilar ya, yang suka membaca, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmu dari Pidi Baik. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian disebut juga persahabat diunggahan IGS-nya A.O.B.N.I.M.L.I.N.A.S.L.F.I.A.N. A.O.B.N.I.M.L.I.N.A.S.L.F.I.A.N. Mengunggah postingan persahabat ya video Ini persiapan acara pernikahan Wow, acara pernikahan sudah dipersiapkan dengan matang Makin gak sabar persahabat ya Jadwalnya sih, insya Allah besok akan diadakan acara pernikahan A.O.B.N.I.N. Kita hanya bisa berdoa Semoga ada Kejutan cidukan vitamin keluarga besar Leslar ya Kita menunggu cidukan vitamin keluarga besar Antara Lesti dan Bilar berkumpul kembali Ini yang sangat dirindukan oleh kita semuanya Dan doakan juga mudah-mudahan acara pernikahan AB diberikan kelancaran Diberikan kemudahan dan tentunya sukses Amin ya alamin. Bunda Lesi alamin persahabat ya Terima kasih ini lagi di Bandung Mudah-mudahan sehat selalu untuk Idola kesayangan Dan kita lihat juga berikutnya ada kabar mengenai Voting sementara Di ajang Indonesian Music Award 2022 Nominasi female singer of the earth Nomor pertama masih Tentunya Lyodra Dengan perolehan poin 269.118 poin Di nomor 2 ada Bunda Lestey Kejor dengan voting poinnya 218.107 poin ini saling mengejar persenagot ya kita terus gempur mudah-mudahan idola kita ada rezekinya mendapatkan kembali piala penghargaan IMA 2022 dan Alhamdulillah untuk nominasi sosial media Artist of Year, Lesti Kejara masih berada di puncak dengan perolehan voting poin 166.857 poin Dan di nomor 2 ada Firsa Besari dengan Voting point 5.478 poin Itulah untuk informasi Mengenai voting sementara Di IMA 2022 Tetap semangat untuk warga Konoha Kita yakin, kita kompak, kita semangat Kita solid untuk mendukung Karya-karya Lesti dan bila.